Inna alhamdulillahi na'maduh wa nasta'inu bihi wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa yudlil an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal kitabullah wa وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخwani wa akhwati rahimakumullah alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di kesempatan yang berbahagia ini ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita keikhlasan dalam segala amal, perbuatan, dan perkataan yang kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan majelis kita ini majelis yang diberkahi, majelis yang dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang dimana para malaikat. Menghampirinya kemudian memintakan ampun dan memintakan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang hadir di dalamnya ya Sebelumnya suaranya jelas kedengeran kan ya Kedengeran, yakni terdengar Insya Allah ya, sampai ke belakang ya, kedengaran ya e, Materi pertemuan kali ini diminta berbicara sebenarnya tentang rumah tangga berbicara tentang suami dan istri. E, mu, bukan basa-basi bahwa insyaallah di sini banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan lebih memahami tentang rumah tangga daripada kami yang masih hijau, masih muda. Di sini ada Syekh Ahmad Hashimi mungkin yang harusnya ngajarinan masalah <laughs> yang lebih berpengalaman masalah rumah tangga. Ya kan ada datu-datu yang yang yang sudah lebih memahami tentang rumah tangga dan mengalami lebih lama tentang rumah tangga daripada kami yang masih lebih muda. Namun dalam kesempatan kali ini karena alhamdulillah diberikan kehormatan untuk bersama dengan ikhwan dan akhwat semua di sini, bolehlah kita berbagi sedikit asar atau hadis atau ayat Ya, yang dengan itu kita semakin memahami tentang Tentang suami dan tentang istri Dan kemudian tentang bagaimana menyikapi ya, Menyikapi masing-masing pihak Supaya apa? Supaya rumah tangga berjalan dengan baik Supaya bahtera rumah tangga berjalan rumah dengan baik Dikarenakan apa? Dikarenakan umat kita Apabila diibaratkan sebuah ahram, ahram yaitu piramid, okay? umat kita diibaratkan sebuah piramid maka balok-balok yang menyusun piramid ini adalah rumah tangga ketika rumah tangga tersebut tidak baik, hancur okay? maka bangunan umat tersebut pun begitu lemah, begitu rapuh, mudah hancur namun apabila balok-balok tersebut apabila balok-balok tersebut balok dapat tahu ya balok kubus <laughs> apabila kotak-kotak tersebut box-box tersebut memang kuat maka insya allah kuatlah bangunan umat ini maka semuanya pada dasarnya berangkat dari rumah tang rumah tangga ya dan rumah tangga dapat menjadi baik apabila tiap-tiap pihak suami dan istri menyadari kewajibannya masing-masing dan juga menyadari batasan hak-haknya masing-masing. Okay? Apabila suami dan istri uh, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak merampas apa-apa yang bukan menjadi haknya, barulah rumah tangga akan berjalan dengan dengan baik. Tentunya sesuai dengan maksud Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan demikianlah musuh-musuh islam mencoba merusak kaum muslimin yaitu dari apa? dari rumah tangga dirubahnya konsep atau pola fikir uh, para istri dengan ide-ide yang mereka doktrinkan atas kita sebagaimana juga dirubahnya konsep atau pola fikir para suami dengan lifestyle-lifestyle yang mereka Ajarkan sehingga masing-masing Terjauhkanlah dari batasan-batasan Hak dan kewajibannya Maka dengan itu lebih mudahlah kaum Kufar musuh-musuh Islam Untuk menghancurkan bangunan is, Bangunan Islam Rumah tangga dapat berjalan dengan baik Di antara apa yang dapat kita Fahami dari riwayat-riwayat yang Sahih yang datang ya Dari Rasulullah SAW dan para sahabat Apabila masing-masing pihak memahami tentang pasangannya Kita bicara tips bagi para istri untuk memahami suaminya, untuk mengambil hati suaminya okay? Tips bagi para istri untuk mengambil hati suaminya, nanti suami dapat jatahnya Oke, okay? nanti suami dapat kita, kita bagi insya Allah yang pertama akhwati rahimakumullah ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kekuatan kaum wanita itu pada kelemah lembutannya. Itu kekuatan wanita, bukan pada kekerasannya. Ke, ke, ke, ketegasannya Bukan, bukan, bukan Tapi pada kelemah lembutannya Dan pada pelayanannya pada suaminya Semakin dia lemah lembut Apa bahasanya lemah lembut di Malaysia? Lemah lembut ya Semakin dia lemah lembut di hadapan suaminya Dan semakin dia melayani suaminya Dengan baik dan full Melayani suaminya Tidak terpecahkan kewajibannya ini Dengan kegiatan-kegiatan apapun maka semakin dia menguasai hati suaminya Namun semakin dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain selain melayani suaminya okay? Semakin dia berkeras Dengan mencoba mengatur suaminya atau menginterogasi suaminya dengan pertanyaan-pertanyaan Maka semakinlah hati suaminya mental dan terjauh darinya Coba kita lihat Diriwayatkan di Al-Imam Bukhari, Muslim rahimahumullah dan lain-lain. Ahmad juga meriwayatkan kisah tentang awal badil wahyi, tentang awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, okay, perhatikan hal ini. Umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang panjang mengisahkan hal ini. Inna awwala ma budi'a bihi wahyu Sesungguhnya awal kali wahyu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya yakni mimpi. Kan yaraha yang sering kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat. Nggih. Okay. Kemudian singkat cerita, singkat cerita kita singkat hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannas. Yatahannas, yatahannas yakni berkhaluat Berkhawat bersendiri di gua Hiro, bersendiri di gua Hiro untuk bertafakur, bermuhasabah. Khawat di sini khawat yang baik di dalam Islam. Berbeda dengan khawat di fikih. Khawat di fikih haram. Seorang lelaki berduaan dengan yang bukan mahram di ruangan tertutup. Tertutup lelaki dan wanita berduaan di ruangan yang tertutup berkhawat ini haram. Tapi berkhawat dalam hal ini baik. Di mana seseorang menjadikan waktu Agar dia bersendiri dan berdua-duaan hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Berkhaluat, bertahanud -ta Alta'abudzatil layali, kata Ibnu Hajar rahimahullah Yaitu dengan tujuan beribadah bermalam-malam di, di Gua Hirok Dan akhirnya ketika Rasulullah SAW turun pulang Yaitu di hari terakhir Ramadan pada masa itu okay? tau datanglah Jibril alaihi salam kemudian menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memeluknya kan memeluknya dengan pelukan yang sangat kuat hatta balagho minni sampai aku sulit bernapas kemudian Jibril berkata iqra bacalah baca Rasul berkata ma ana biqari? aku tak bisa baca Kemudian dipeluk lagi dengan keras, kemudian dilepaskannya. Suma arsalani, kuma sumakal, kemudian dia berkata iqra, bacalah. Ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Kemudian demikian berkali-kali sampai Jibril pun mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal al akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal al insana oh, Sampai situ. Ayat pertama turun sampai situ 'allamal al insana malam yang tam Kemudian pulanglah Nabi Muhammad SAW ke rumahnya dengan keadaan yang yartajifu bawadiru bergetar ketakutan luar biasa sehingga daging bawadir ya yani daging sebelah sini yang kalau seseorang ketakutan luar biasa ni daging bergetar bawa. Yartajifu bawadiru kemudian dingin luar biasa dan bertemu dengan istrinya yaitu ummul Mu'minin Khadijah radhiyallahu anha. Ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha pun menyambutnya kemudian menyelimutinya dan menenangkannya, menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dasiruni, dasiruni selimuti aku, selimuti aku. Lihat, diselimuti oleh Ummul umum mukminin Khadijah RA, sehingga ketika tenang semuanya, tenang sudah tenang barulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ummul umum mukminin Khadijah lihat, lihat uh, kronologi cerita ini, lihat Ya Khadijah, mali, wahai Khadijah, what's wrong with me? apa yang terjadi dengan tak, denganku? inni akhsha ala nafsi sesungguhnya aku khawatir akan diriku yakni sebagian ulama berkata ada yang berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir apa khawatir akan kegilaan atau khawatir akan sesuatu yang begitu berbahaya mengancam nyawanya dan lain-lain tapi yang rajih adalah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kegilaan atas dirinya kenapa dia melihat sesuatu yang benar-benar di luar adat di luar Kebiasaan yang terjadi di alam semesta, mu'ajizat Ketika mendengar suaminya berkata demikian Ummul Mukminin khadijah radhiallahu anha pun berkata Wallahi ma yukhzikallahu abadan Demi Allah, Allah takkan pernah menghinakanmu Innaka latasilur rahim Sesungguhnya engkau adalah orang yang berakhlak baik ma ma Menyambung silaturahmi Wa takri al-zaif Begitu menghormati tamu Wa tu'inu ala nawa'ibil haq Begitu engkau sering membantu orang-orang yang berhak Yang yani orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan Dan umul mu'minin khadijah pun menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan menegaskan bahwa seseorang dengan sifat mulia sepertimu Tidak mungkin akan Allah hinakan dengan kegilaan Setelah itu kemudian Ummul Muminin Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menemui amunya pamannya pamannya Ummul Muminin Khadijah yang bernama Warakah bin Naufal Warakah bin Naufal adalah seseorang yang banyak membaca kitab-kitab Samawi terdahulu dan ketika diceritakan apa yang terjadi pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia berkata هذا namus الذي أنزل الله على موسى itu adalah namus yakni yang datang kepadamu di Gua Hiro adalah namus Namus ia'ni Jibril Yang juga Allah turunkan kepada Musa alaihi salam Sesungguhnya kau akan punya perkara besar dan sesungguhnya kau akan disakiti dan diusir oleh kaummu Demikian ceritanya yang insya Allah ikhwan dan akhwat semuanya pernah mendengar hadis yang panjang ini Namun dalam pembahasan kita kali ini di pertemuan kali ini Apa yang mau kita tangkap? Coba lihat Ummul Mukminin Khadijah r.a adalah seseorang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul mencintainya dan selalu mengenangnya menyebutkan kebaikan kebaikannya. Saking cintanya, Rasul tidak memadunya. Lam yatazawaj alaihafi hayatihah. Rasul tidak menikah lagi dengan wanita lain selama Khadijah masih, masih hidup. Rasul r.a okay. Begitu Rasulullah alaihissalam sangat mencintai, bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha begitu cemburu ketika Rasulullah alaihissalam selalu membicarakan Khadijah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah dari hadis Muslim rahimahumullah dan lain-lain dia berkata, maahir tu'ala ahadin mina nisa, maahir tu'ala Khadijah. Aku tidak pernah secemburu apapun kepada seorang wanita sebesar cemburuku kepada Khadijah. Di mana Rasul selalu menyebutnya dan memuji-mujinya. Aku pun berkata. Akhirnya aku, Aisyah pun berkata. Khadijah tu khadijah. Khadijah, khadijah, meledek. Waktu Rasul memuji-mujinya dan mengenal khadijah. Kata Aisyah, khadijah, khadijah. Begitu harim, biasa. <laughs> khadijah, khadijah. Karena Isa fit dunia imra akhirah seolah-olah tak ada wanita lain di muka bumi selain Khadijah. Ajuzun hamra usyedak nenek-nenek yang sudah kempot <laughs> bahasa Indonesia kempot yang seorang wanita kalau dah tua pipinya masuk ke dalam atau berasih sini. Jadi kita bilang kempot. Enggak. Okay. Hamra ushul tak jadi merah kerana apa? Karena keriput. Gusi sudah ketemu dengan gusi. Ompong habis, begitu. Nenek-nenek yang sudah begitu, kau dah lakukan fitrah dan toh sudah hancur dimakan zaman ni. Aku sudah meninggal, sudah lama dikubur, ya kan? Wakad abdalah kalau Allah minha dan toh Allah telah gantikan bagimu yang lebih baik daripada dia. Yang ini aku yang masih hijau kata Aisyah radhiyallahu anha Rasul ummul Muminin Khadijah digiring sallallahu alaihi wasallam berkata La wallahi ma abdalaniallahu khairan minha tidak demi Allah Allah tak pernah menggantikan bagiku yang lebih baik dari Khadijah Yani Allah tidak memberikan bagiku wanita yang lebih baik dari Khadijah wali minha walad dan aku punya anak dari dia dari Khadijah Rasul sallallahu alaihi wasallam punya anak dari yang lain enggak Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Begitu aku lihat marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku enggak berani lagi ngeritik Khadijah." Karena apa? Karena menimbulkan murkanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murkanya Rasul, murkanya Allah, hati-hati. Tayib. -hati. Kenapa bisa demikian cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah? Lihat, kasus yang tadi turunnya wahyu pertama kali begitu Rasul datang ke rumahnya dalam keadaan panik ketakutan bergetar tidak dia apa yang dilakukan wanita sekarang ketika lelakinya pulang dalam keadaan seperti itu apa yang dilakukan wanita sekarang apa you guys with me bisa difahami nggak apa yang Anies sampaikan bisa ya apa yang dilakukan istri-istri ente <laughs> Kalau ente pulang berkeringat ketakutan, panik, apa yang dilakukan oleh dia? Interogasi, wallah. Interrogation. Dari mana? Kamu siapa? Amin, siapa? Amin, siapa? Ayo, abang dari mana? Abang dari mana? Bilang. Begitu kan? Kamu siapa? Ayo, ayo. Ngapain aja? Habis mancing ya, habis mancing Anwar nih Gitu kan Tapi wanita yang baik adalah wanita yang tahu kapan dia harus berkata dan kapan dia harus diam Melihat suaminya lagi begini, diam Cukup layani sebaiknya, sambut dengan hangat, tenangkan, selimuti, De biar tenang dulu biar tenang suaminya Jangan dihujani dengan pertanyaan, karena apa? Lelaki sifatnya gak mau dikituin. Lelaki ini gak terima ditanya-tanya-tanya-tanya, ditaruh sebagai terdakwa, ditanya-tanya-tanya, ditekan apa? Lelaki yang memang lelaki ya, sekarang kan banyak lelaki-lelaki yang menjadi bengkok sebagaimana wanita-wanita mulai menjadi lempeng. Sekarang kan begitu kan karena berubahnya sunnatullah nih. Lelaki yang memang lelaki nggak bakalan terima dia ditekan oleh istrinya, enggak? Sebagaimana Arab dulu berkata, Arab dulu berkata wasyarrur rijalimantu'addibul mar'ah dan seburuk-buruknya lelaki adalah yang dididik, diatur oleh istrinya. Dia merasa berada di bawah kuasa istrinya, nggak terima dia. Ditanya-tanya, nah, nah, diamin makanya wanita pun yang baik adalah bagaimana dia bisa mengambil hati suaminya, layani sebaik mungkin, layani, jangan kau hujani dengan pertanyaan. Tenangkan dulu, tenangkan, tenangkan sampai dia cerita sendiri Lihat Rasul yang akhirnya mulai menceritakan apa yang terjadi padanya Melihat suaminya yang ketakutan dan panik luar biasa demikian Khadijah sebagai wanita tentunya pasti pengen nanya dong, pasti nggak. Tapi dia tahan fitrahnya yang pengen tanya ini, dia tahan, dia layani suaminya sebaik mungkin ditenangkan setelah tenang suaminya sendiri yang bercerita lihat betapa pintarnya Khadijah radhiyallahu anha menempatkan dirinya sebagai is istri dia korbankan seluruhnya untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hartanya jiwanya raganya untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dia tempatkan dirinya sebagai istri yang baik yang melayani suaminya kalaupun jauh lebih muda dia tidak menuntut apa-apa yang dituntut oleh seorang wanita mungkin dari suaminya agar di di di dimanjakan agar di agar di agar di tidak justru dengan melayaninya saja cukup maka dengan itu suamimu akan berada di genggaman tanganmu dengan melayaninya bukan dengan berkeras menginterogasinya dari mana fulus kemarin 2 juta di kemanain dua ribu ringgit tuh kemana Jangan, jangan tanya begitu sama suami, dengan itu dia akan semakin mental Jangan coba interogasi Dan justru dengan melayani sebisa mungkin, barulah akhirnya ya, lelaki ini kalau udah keambil hatinya Mungkin ketika ayah dan ibunya meminta sesuatu kepadanya bisa jadi dia menolak Bisa jadi dia menolak, maaf mah, maaf abah, nggak ada Oke okay? Tapi waktu istrinya yang demikian melayaninya, minta kepada dia bang mau ini dong bang. Uh dia bilang sami'na wa al Bisa jadi lelaki asal apa? Asal kita pinter ambil hatinya kata orang Betawi. Dan demikian mengambil hati lelaki. Taib lihat kasus lain, lihat kasus lain yang dari situ tergambar psikologi lelaki. Well, uh, Sarah, alaihissalam, zewaj Ibrahim, alaihissalam. Ini kanat ajaib dalam rahatin fil alam. Dia adalah wanita paling cantik di alam semesta. Sayangnya kaum muslimin tidak mengetahuinya. Yang diketahui kaum muslimin, wanita paling cantik siapa? Cleopatra. Enggak, Cleopatra jelek. Cleopatra jelek. Penelitian terakhir membuktikan di Mesir bahwa Cleopatra bukan wanita yang cantik ternyata cuman dia menjadi hebat dan bisa menaklukkan para penguasa dunia di kakinya seperti siapa? Caesar, Mark Antony Karena apa? Karena skillnya dalam mengambil hati, bukan karena fisiknya, awas Dan ini pun terjadi, coba lihat, Sarah ini wanita yang sangat cantik, luar biasa Oke? Okay. Terbayang cantiknya di riwayat sahih banyak diceritakan hal ini. Kalau kita baca rahik mahtum atau baca sirah-sirah akan diceritakan hal ini dimana mana Ibrahim alaihissalam dengan Sarah ketika pergi dari negeri Ur Irak, Ibrahim menentang kesyirikan yang terjadi sampai dibakar tapi nggak mempan akhirnya diusirkan. Diusir pergilah dia bersama istrinya ini Sarah pergi mencari basis dakwah baru. Sampailah mereka ke sebuah negeri, dia mau mampir ke negeri itu. Cuman nih negeri rajanya zalim, ya yani para muhakikin, para peneliti sejarah berkata negeri ini paling tepat adalah negeri Mesir, raja-raja di sono, maka Firaun, Firaun sono, oke, okay? sampailah di sana untuk mencari perbekalan, makanan, minuman, dan lain-lain, iya Masuk ke negeri itu, Ibrahim diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan kau berkata bahwa ni apa bahwa negeri ini adalah negeri zo, zolim yang apabila seorang wanita asing datang ke negeri itu, oke, okay, maka akan dirampas, diculik. Seorang wanita datang ke negeri itu dengan suaminya, maka wanita itu akan diculik. Itu tradisi yang berjalan di sana. Tapi kalau seorang wanita datang dengan saudaranya Dengan abangnya atau adiknya lelaki Maka akan dihormati dan gak diculik Itu tradisi yang buruk yang berjalan di negeri tersebut Kemudian datanglah Ibrahim ke sana Dan dia berpesan sama istrinya e, D Jangan bilang bahwa kau adalah istri abang Ya Bahasa kita begitu deh ya. Jangan bilang bahwa kau adalah istri istriku tapi bilang bahwa kau adalah adikku, okay? Dalam hal ini ulama berkata Ibrahim tidak berbohong. Alaihissalam. Rasul masa berbohong, iya kan? Dalam hal ini Rasul uh, Ibrahim alaihissalam benar tidak berbohong. Sarah adalah saudarinya betul? Saudari seiman, salah kan? Ya ini agamanya sama. Saudari seiman kan? Istrimu adalah saudari seimanmu betul kan? eh betul nggak bohong-bohong amat kan oke okay. masuklah ke negeri tersebut ternyata kecantikan Sarah menjadi headline news boom di negeri itu tapi mereka nggak bisa berbuat apapun kenapa karena dia datang she came with her brother dia datang dengan saudaranya akhirnya nggak bisa dicolek oke okay. kemudian adalah yang memprovokasi raja yang menghasut raja, ada seorang wanita yang sangat cantik, luar biasa yang demi Allah tidaklah pantas kecuali bagimu Bagi si raja, oh ya, mana, bawa ke sini, dibawalah sarah Begitu raja melihat kecantikan sarah yang luar biasa, dia inginkan sarah untuk dirinya Diambil tangannya sarah Sarah yang tak berdaya, dia berdoa kepada Allah minta perlindungan Tiba-tiba shulatya -tiba itu, tangannya raja tersebut menjadi paralyzed, lumpuh tiba-tiba Dan dia pun meminta maaf kepada Sarah, ampun ampun tolong kembalikan lagi tanganku ini Didoakan kesembuhan oleh Sarah, sembuh lagi seketika tidak lama dia melihat Sarah cantik benar, dia ambil lagi tangan Sarah, dia inginkan Sarah. Sarah pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Syullati Tiba-tiba lumpuh lagi tangan raja itu. Oke? Okay? Dia minta ampun, janji nggak bakalan begitu lagi. Ampun, tolong kembalikan tanganku, didoain kesembuhan, sembuh lagi. Tidak lama begitu lagi sampai tiga kali. Sampai ini raja kapok. Dia panggil-panggil abangnya. Ya ini panggil Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim datang nih raja berkata kepada Ibrahim, Inna kama bi ins, walakin jietani bi syaiton. Sesungguhnya kau tidak datang kepada kita di sini dengan seorang manusia, tapi kau datang nih ke sini bawa setan. Yani istri wanita ini setan bukan orang. Pergi, diberilah semua kebutuhannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, bahkan diberi seorang budak wanita. Yani wanita secantik dan sehalus inilah toh dimunafsaha she can't serve herself dia gak bisa melayani diri sendiri yang kayak gini butuh slave butuh budak wanita diberilah seorang budak wanita yang bernama hajar oke, okay. dari sini hajar hajar tadinya permaisuri juga princess di satu kerajaan cuman kerajaannya diserang kalah, wanitanya dirampas jadi budak, Tuh, begitu zaman dulu Nge? Dan diberikanlah kepada Sarah, Sarah Jadilah budaknya Sarah Dari kasus itu Yang Anda mau sampaikan apa Yang Anda mau sampaikan Coba lihat betapa cantiknya Sarah luar biasa, iya gak Terbayang gak cantiknya Sarah luar biasa Sampai berkali-kali Seseorang tahu bahwa dia akan Lumpuh tangannya kalau mau mencoba Menjahilinya, hmm. tapi Mengulang lagi, mengulang lagi, habis apa Cantik bener Luar biasa. Oke. Okay? Tapi ketika kemudian Ibrahim alaihi tidak kunjung mendapatkan anak dari Hajar dari Sarah. Akhirnya Sarah pun wahabat, dia menghibahkan budak wanitanya untuk Ibrahim, yakni Hajar untuk Ibrahim. Ibrahim Alisa. Hajar yang sudah well, well trained benar-benar untuk melayani, kenapa? dia budak tidak secantik Sarah, tidak secantik Sarah tapi dia melayani Ibrahim luar biasa dan kemudian kodarullah nggak lama berisi hamil Hajar hamil, Hajar hamil pun kemudian Sarah cemburu luar biasa Cemburu, dan dia berkata, "Kalau aku ketemu Hajar nanti, aku potong-potong dia jadi beberapa bagian. Aku cincang-cincang sehingga Allah perintahkan Ibrahim: 'Seramatkan Hajar, pergi, pergi, bawa Hajar per pergi.' Akhirnya pergilah dia, dan kemudian sampailah ke sebuah lembah yang gersang, cerita yang panjang." Oke, okay? yang mau Anda sampaikan adalah lihat, kenapa Sarah bisa cemburu kepada Hajar, padahal dia yang paling cantik. Harusnya Ibrahim jauh lebih mencintainya. Kenapa? Dia cantik luar biasa, tapi kok bisa wanita secantik ini sampai cemburu, cemburunya kepada seorang budak lagi? Karena terlihat betapa Ibrahim alaihi salam fitrah wanita melihat si lelakinya nyaman bersama wanita lain. Dia merasa dilayani dengan baik, kemudian yang diharapkannya pun ternyata datang seorang anak. Fitrah lelaki pasti akan sayang kepada istrinya yang kemudian mengandung anaknya, kan? Iya, kan? Dan akhirnya, hal inilah yang bikin Sarah cemburu. Kenapa Hajar melayani Ibrahim Alaihissalam dengan baik? Berarti, bahkan salah satu bentuk pelayanannya adalah yang diinginkan Ibrahim Alaihissalam darinya seorang anak dapat dan seorang budak melayani dengan baik kepada tu, tuannya maka condonglah hati Ibrahim kepada ha? kepada hajar, wajar kalaupun Sarah yang paling cantik kenapa? karena servis itu dia dapatkan luar biasa dari hajar yang tidak secantik Sarah tapi servisnya luar biasa jangan pernah kita kira kecantikan fisik akan membuat si lelaki takluk selamanya enggak, kalaupun takluk sebentar karena apa? Cantik tuh waktu sekali dua kali lihat, ke sono sononya dia-dia juga <tuk> Iya gak? Pizza, pizza ini ajib, ajib Pizza, tapi tiap hari makan pizza Nek, <tuk> mual Iya gak? Dan ini fitrah Akhirnya condonglah Ibrahim alaihissalam kepada ha? Hajar kenapa? Karena pelayanannya yang luar biasa. Karena seorang budak yang memang well trained untuk service untuk melayani. Demikianlah seorang lelaki takluk dan si lelaki ketika takluk benar-benar oleh seorang wanita dapat diambil hatinya, maka dia menjadi anak-anak di hadapanmu yang akan begitu manja kepadamu wahai kaum wanita. Yusuf السلام, dia berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa illam tasrif anni kainahunna la asbu ilaihin Wahai Allah yani, Asijnu ahabu ilaiya mimma yad'unani ilaih Sungguh penjara lebih aku cintai daripada godaan mereka Yang ini lebih baik aku dipenjara daripada kena godaan mereka Dan kemudian Yusuf a.s. berkata kalau kau tak palingkan dariku ya Allah tipu daya mereka niscaya aku akan asbu kepada mereka ya asbu Aku akan asbu kepada para wanita tersebut asbu ni apa Para ahli tafsir berkata asbu ya'ni ayyakuna rajulu sabiyyan seorang lelaki Rajul kuat Oke okay? Idealis punya pegangan Tapi berubah menjadi kekanak-kanakan dan manja Demikianlah lelaki ketika kau ambil hatinya. Insya Allah dia di luar rumah adalah seorang raja, tapi ketika berada di hadapanmu dia tetap seorang anak kecil yang manja kepadamu. Kenapa? Karena kau bisa mengambil hatinya dengan baik. Seberkuasa apapun seorang lelaki di luar rumah, sampai dalam rumah ngapain? Manja dia sama istrinya tetap. Iya, kan? Firaun lagi. Alaihi laknatullah. Firaun di luar rumah bukan cuman bos, bukan cuman raja, tapi dia Rob Tuhan, oke? Okay? Dia berkata apa? Ini Rabbukumul malaikat, akulah Tuhanmu yang mahal tinggi. Sampai berani berkata demikian, Fir'aun, ya membuat para syaitan salut, oh salut, berani Fir'aun, aneh nggak godain dia sampai situ, kata syaitan, ya yani dia dia dia udah terlatih sendiri tanpa godaan syaitan. Sampai dia berkata, ini Rabbukumul Allah, sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian yang Maha tinggi Lihat, di luar rumah dia adalah seorang Tuhan yang disembah Oke, okay? tapi ketika pulang sampai rumah Dia perintahkan, dia dengar dari dukun-dukunnya, apa dukun, bahasa bahasa sini apa betul, -betul? Bomo, bomba, bom, bomo, Bomo-bomonya bilang akan lahir seorang bayi lelaki yang akan menggoncangkan kuasamu ha! Kalau begitu bunuh setiap bayi yang lahir, dibunuh setiap bayi yang lahir. Lihat berkuasanya dia. Oke? Okay? Tapi sampai rumahnya, sampai rumahnya istrinya Asia, istrinya ini Asia. Oke? Okay? Radhiyallahu anha wa salam. Asia istrinya berkata, "Bang, ini ada bayi nemu dikali Yang ini mah jangan dibunuh ya, buat kita aja." istrinya yang minta, karena istrinya yang minta dia bilang, oh kalau buat lu seneng apa aja ambil padahal ini bayi yang dicari-cari mau dibunuh lihat di luar rumah dia raja tapi nyampe dalam rumah dia berkata samirna wa ta'na kepada istrinya karena apa? Karena istrinya bisa mengambil hatinya dengan baik nah, Mengambil hati seorang lelaki gimana? Bukan dengan kau coba mengaturnya, menginterogasinya, bertanya kepadanya Kemana ini, kemana ini, ngabis ngapain, sama siapa aja dan lain-lain Bukan dengan itu Tapi dengan membiarkan dia, membiarkan lepas Seorang lelaki akan berontak ketika dia diikat Tapi ketika dia dilepas, nggak lama dia akan kembali ke rumahnya Karena apa? Karena hatinya emang ke rumahnya Itu lelaki Demikian yang dikatakan penyair Arab Nakhil fu'adak hawa Jadi di zaman jahiliyah Dulu ada seorang lelaki yang punya dua istri Seorang lelaki punya dua istri, masing-masing istri punya Satu budak wanita dan satu lagi punya satu budak wanita Rumahnya dekat-dekatan Kan? Sebenarnya istri-istrinya ini mah mungkin damai-damai aja. Tapi yang bikin ribut nih budak-budaknya ini yang suka ledek-ledekan. Oke, okay? yang suka mock each other. Budak istri yang muda suatu hari bertemu dengan budak istri yang tua di depan rumahnya. Dia berkata, budak istri yang muda nih meledek yang tua, meledek yang tua dengan syair. Dia berkata, Mata Tawir Rijalan. Rijlun shahihatun wa rijlun zamanu fasyulati Sungguh tidaklah sama dua kaki Di antara dua kaki Kaki yang masih sehat dan baik Dengan kaki yang telah termakan usia dan zaman sehingga menjadi lumpuh Ya ini meledek bahwa nih majikanku masih muda masih seger Majikanmu udah tua Ngeledek, ngeledek Ya ngeledek apa di kita? Ngeledek kan ya Ngejek, ngejek. Ya. Uh, budak istri yang pertama yang tua berkata menjawabnya dengan sebuah syair yang sangat indah dan menjadi kata mutiara sampai sekarang. <tid> istri yang tua budaknya ni menjawab budak istri yang tua menjawab. Nakhil fuada khaifushita min al hawa, wamal hubu illa lil habibil awal. Pindahkanlah hatimu sesering mungkin kau mahu. Ya ini pindah-pindahkanlah hatimu sesering mungkin kau mahu Tapi tetap cinta yang teringat adalah cinta yang pertama Kam manzilin fil ardu ya'lafuhul fatah <tuh> Berapa banyak rumah yang ditinggali oleh seorang lelaki di muka bumi Oke, okay. wahani nuhu abadan fi awalil manzili. Namun tetap saja kasih sayang dan kehangatan hatinya ada di rumahnya yang pertama. Ya salam. Itu lelaki. Itu lelaki. Yani biarkan dia pergi melanglang buana. Tetap dia akan kembali kepadamu karena apa? Karena dia menemukan kehangatan pelayananmu dengan baik. Demikian memahami lelaki. Tayyip, kaum wanita Sekarang pesan kami untuk kaum lelaki Oke okay. Pesan kami untuk kaum lelaki Wanita adalah makhluk yang paling indah yang Allah ciptakan di muka bumi Oke okay. Tapi juga satu waktu wanita adalah makhluk yang paling misterius Ya yes. Salam Misterius, bongo-bongo itu dapat kita taklukan, tapi wanita susah, bro. Shuf, <tuh> bahkan Rasul SAW berkata menggambarkan betapa wanita adalah makhluk yang terindah sehingga menjadi godaan yang paling kuat Rasulullah Wasallam berkata di uh, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan lain-lain Ma taraktu ba'di fitnatan adhara ala rijal binan nisa tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah, godaan yang lebih besar bagi kaum lelaki daripada wanita yakni kita seorang lelaki mungkin kuat dia menghadapi godaan fulus Menghadapi godaan, hal-hal oh, oh, lain dia mungkin kuat, bisa jadi kuat. Tapi ketika yang dihadapinya adalah seorang wanita, adalah seorang wanita, maka tidaklah selamat kecuali orang-orang yang memang Allah selamatkan. Di situ menghadapi wanita, yakin menghadapi wanita, mau jahil, mau alim, mau jahil, mau ahli ilmu, sama. Kalau udah urusan harim Sama Syuf Kita tidaklah misalnya seseorang terjerumus ke dalam zina, misal Astagfirullah Seseorang terjerumus ke dalam zina karena apa? Dikarenakan memang dia mengalami kesempatan dan kondisi yang memang memungkinkan untuk terjerumus ke dalam zina Seseorang yang terselamatkan dari zina Bukanlah dikarenakan dia kuat menahan godaan wanita, bukan. Tapi, karena apa? Karena dia nggak pernah mengalami godaan, berada di satu tempat yang benar-benar kondusif dengan seorang wanita yang kemudian dulu. Kita kalau tidak pernah kena, berarti kenapa? Karena nggak pernah digoda sama begituan. Kalau digoda sama godaan itu, wallahualam kejadiannya. Bagaimana? Bahkan Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh... Zulaiha Zulaiha afwan penamaan Zulaiha ini dhaif dhaif yang benar adalah imraatul aziz yang penamaan Zulaiha ini lebih dari israiliyat di Al-Qur'an hanya dikatakan imraatul aziz wanita dari pembesar negeri ketika ditekan dimasukin ke kamar Allah berfirman menggambarkan kronologisnya oke okay? Wagalah khatil Abu ABA dan dia, yaitu wanita, kunciin pintu-pintu dikunci semua aman dan kemudian dia menghampiri Yusuf secara seraya berkata Hai Talak sini ya Allah gambarkan Yusuf A.S adalah seorang lelaki yang normal yang juga naoh. Jangan salahin lelaki, lelaki kucing. Ina. Salahin ikan deh Ina. Allah menggambarkan bahwa Yusuf secara fitrah, secara manusiawi juga mau sebenarnya, bukan gak mau Iya gak? Wanita istri pembesar kerajaan, oh cantik dong Iya gak? Cantik terus harum, iya gak? Kemudian apalagi yang ditakutkan, takut ketahuan orang enggak tenang, udah dikonci kunciin Dia dengan powernya udah bisa mengatur. Iya Apalagi yang menahan dia dari ini wanita? Takut apa? Nggak mau ah kau jelek? enggak dia cantik. Nggak mau ah bau? enggak dia wangi. Istri pembesar kerajaan. Nggak mau takut ketahuan orang? Oh tenang, udah diamankan sama ini wanita. Allah, enggak ada alasan lain untuk menolak wanita. enggak ada. Oke. Okay. Allah gambarkan Allah berfirman laqad hammat bihi wa Ni wanita sudah benar-benar hammat bihi. Hammat bihi yakni ham dengan dimakan. Yusufun alaihissalatu udah ham. Lihat bahasa Arab dari lafaz perhurufnya bahkan menggambarkan maknanya. Bahasa Arab sempurnanya indahnya luar biasa dari lafaznya. Redaksinya, bahkan per hurufnya menggambarkan maknanya Oke okay. Allah menggambarkan tentang kaum yang Allah hancurkan Fadam dama alaihim Fadam dama alaihim Tau laler, laler apa laler Ah huh? Laler, laler Lalat ya Lalat Bahasa Arabnya zubab Zubab. Kenapa Zubab? Zabaya Zubbu Kalau ada ayam tu kita nazubu, nazubu. Hush, hush. Itu apa bahasa sini ya? Menghalau. Zabaya Zubbu. Abaya Abu artinya kembali. Laler psikologinya. Kalau diusir balik lagi. Diusir balik lagi. Zubab, Zubab. Akhirnya Zubab. Aji. Telunjuk Telunjuknya apa? Sebabah Kenapa? Dari dulu bangsa Arab kalau main syair Kan syair satu kabilah suka ngeledek kabilah lain pakai syair Ledek-ledekan Si jago syairnya datang pakai imamah Imamah nih kain yang digelibet-gelibet Dimiringin imamahnya Celananya yang bagian belakang diprosotin Apa prosotin di sini? Didodorin Bajunya diacak-acakin terus dia ledek-ledek dengan telunjuk RMB Ini Barat baru Ini Barat baru bro Kita duluan Dia ngeledek-ledek Kalau ngeledek, ngeledek pakai telunjuk Ngeledek bahasa Arabnya Sabaya Subuh Karena telunjuk selalu digunakan untuk ngeledek Jadi Sababah Terakhir Allah berfirman laqad hammat bihi wa hamma wanita itu imratul aziz sudah benar-benar pengen kepada Yusuf alaihi salam Yusuf pun pengen manusiawi tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Yusuf alaihi salam wa illa tasrif anni asbu ilaihin kalau bukan karena Allah palingkan dari kutipu daya mereka ya kan Laulaan roa burhana Robbi kalau bukan karena aku melihat keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga memalingkan dia dari wanita tersebut. Lihat, kenapa? Kalau sudah godaan wanita sekuat apapun seorang lelaki, wallahu a'lam. Mau berilmu, mau jahil, kalau sudah di dalam kondisi yang kondusif, wallahu a'lam yang terjadi. Oke? Okay. tapi wanita bisa menjadi Ya, wanita bisa menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia Apabila apa? Apabila memang dia skillnya untuk menguasai dan mengambil hati lelaki Kemudian dia gunakan mendorong suaminya ke arah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadilah dia seindah-indahnya dan sebaik-baiknya perhiasan dunia karena apa? Tadi yang kita katakan seorang lelaki bisa jadi dia menolak permintaan ayahnya Permintaan ibunya dan permintaan orang-orang yang berjasa besar kepadanya Tapi kalau istrinya yang minta ya Apapun yang kau minta wahai istriku Dia kasih Nah, kuasa ini terhadap suaminya, terhadap hati suaminya. Apabila dia gunakan untuk mendorong suaminya ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dialah sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi, yakni sesuatu yang sangat dicintai dan kemudian menguntungkan bagi lelakinya dan keluarganya di akhirat nanti. Namun, misteriusnya wanita memang. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka tidak berakal lurus seperti kita Maka salah ketika seorang lelaki memaksa si wanita untuk lurus seperti kita Jangan, kenapa memang mereka cipta, diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka ini bengkok Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu r.a Rasulullah s.a.w bersabda Innal mar'a khuliqat min dila Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok bang, Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling tinggi Yang paling atas Yang semakin atas semakin bengkok Bengkoknya sampai letter U Sampai U Wa inza habta tuqimah Apabila kau mencoba meluruskannya kaserta, maka kau akan mem mematahkannya. yakni jangan pernah kau coba memaksakannya untuk lurus. Wa tapi apabila kau tinggalkan, ala maka dia akan bertahan dengan ke kebeng kebengkokannya. kita akan coba fahami hadis ini. Maknanya apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum wanita dikarenakan kaum wanita adalah kaum yang paling bisa menaklukkan lelaki adalah istrinya okay? Rasul berkata kepada mereka Ya ma'asyaran nisa tasoddaqna Wahai sekalian wanita banyak-banyaklah bersodaqah Fa'inni ra'aytukunna akshara ahlin nar karena sesungguhnya aku melihat kalian kaum wanita adalah penduduk neraka terbanyak Lima ya Rasulullah. Mengapa demikian ya Rasulullah? Lain nakunna takfurnal ashir watukfirna laang. Karena kalian kufur ashir. Yani kufur kepada su suami. Kufur kepada suami maknanya kebaikan kebaikan yang ada dari suami semuanya mereka lupakan ketika ada kesalahan sekali aja dari suami. In ahsana ilaikunna ar-rajulu dahr. Apabila seorang lelaki berbuat baik kepada kalian sepanjang hidupnya, thumma ra'ayti minhu syai'an dan kemudian kau melihat suatu celak darinya, maka kau akan berkata, "Ma ra'aitu khairan qattu." Aku tak pernah melihat sama sekali kebaikan darinya. lihat? Hilang semua ini karena satu kasus. Oke, okay? ini kelemahan wa? wanita, kelemahan wanita. Walla, tapi Rasulullah SAW pun berkata di satu sisi Ma Aku tidak pernah melihat seorang makhluk okay, yang begitu lemah lembut Tapi adhabu bilubbir rajulil hazimiminkun Begitu lemah lembut tak punya kekuatan namun paling bisa meruntuhkan idealisme Seseorang lelaki yang sangat kuat daripada kalian kaum wanita dengan apa tadi? Dengan kelemah lembutannya justru Bukan dengan kekuatannya dia menjatuhkan dan menaklukkan lelakinya Tapi dengan apa? Dengan kelemah lembutan dan Dan demikian menyikapi wanita Syuh. Setinggi apapun mereka Setinggi apapun ilmu dan imannya Wanita adalah wanita Maka jangan pernah kita coba paksakan dia untuk lurus Coba lihat kasus Kasus Terbayangkah tingginya imannya Sarah alaihissalam dari kasus tadi Ketika dia berdoa minta perlindungan kepada Allah maka langsung lumpuh Iya kan? Berarti karena apa? Tinggi keimanannya sehingga terjadi sesuatu yang kalau ada pada Nabi itu mu'jizat Ini karak, karamah Iya kan? Berarti karena tinggi imannya Sarah luar biasa kan? Dia doa langsung terkabulkan, dia doa langsung terkabulkan Tinggi keimanannya. Satu sisi. Tapi ketika dia menjadi wanita, dia tetap wanita Ketika Hajar hamil, kemudian Ibrahim begitu sayang padanya Dia marah dan berkata, kalau aku ketemu Hajar, aku akan potong-potong dia menjadi tiga bagian Ada yang di riwayat lain menjadi sembilan bagian Di mana sikap ini, sifat ini dibanding sifat imannya yang tinggi tadi Setinggi apapun ilmu dan iman seorang wanita, dia adalah wanita. Jangan kau paksakan lurus. Insya Allah PHD-nya 17. Oke, okay. PHD-nya PHD, PHD, PHD, tahu kan PHD, Pizza Hut Delivery. Yang digelar doktoralnya, doktor-doktor-doktor 17 Dia setinggi apapun ilmunya dan imannya wanita adalah wanita Sejenius apapun dia, wanita adalah wanita Aisyah <tuh> radiyallahu anha, kasus lain Anda mau memberikan gambaran kepada suami bahwa Keliru ketika kita memaksakan mereka untuk berakal, berpola fikir seperti kita kaum lelaki yang lempeng Jangan, kenapa emang mereka diciptakan bengkok? Oke, okay. coba lihat Umul Muminin Aisyah anha terkenal dengan kejeniusannya, kenapa berisik amat ini? Umul Muminin Aisyah anha terkenal dengan kejeniusannya sehingga para sahabat berkata, "Tidaklah aku bertemu dengan sebuah masalah yang tidak aku temukan jawabannya, kecuali pasti aku temukan jawabannya di Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha." Ibnu Umar, Abu Sa'idin Al-Khudri, semuanya memuji ahlinya Aisyah radhiyallahu anha terutama dalam masalah fikih. Oke? Okay? Genius ya Ummul Mu'minin Aisyah luar biasa tapi ketika dia sebagai wanita dia adalah wanita sejenius -se apapun ilmunya setinggi apapun imannya women is a women kasus ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi perang nggih okay, dia suka qura ah, undi diundi istri-istrinya mana yang mau dibawa terpilihlah dua Aisyah dan Hafsah ummul mukminin Hafsah ini anaknya Umar ibn Khattab dua wanita ini masing-masing dengan untanya untanya ini ditutupkan kalau umul muminin di hijabin semuanya tutup ada tendanya gitu atasnya dan tertutup di tengah perjalanan dia bete umul muminin Aisyah bete, Bo boring boring. dia berkata kepada Hafsoh, ya Hafsoh tukeran tempat yuk tukeran on, on tar. boring, boring Oh ya udah, mereka tukeran tempat dan Rasul nggak tahu bahwa mereka tukeran tempat. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mendekati ontanya Hafsah. Kemudian mencumbunya, ya ini sebagaimana seorang suami merayu istrinya apa? Kemudian menarik ontanya Hafsah, ditarik. Yang isinya adalah ummul mukminin Aisyah. Aisyah merasa cemburu, oh berarti Rasul mau begitu, mau. Dia minta berhenti dan dia minta turun Ketika dia turun, dia cari semak-semak Semak-semak, uh, dia buka kakinya, dia taruh di semak-semak itu Dia berkata, Ya Robbi, kalau ada ular, biar gigit aku Biar aku mati Kenapa? Aku gak tahan, itu haknya Ya Rabb, untuk mencumbuh istrinya adalah hak, hak Hak suami Tapi aku gak tahan Lihat, di mana kejeniusannya tadi dengan kecemburuannya, lihat. Setinggi apapun ilmunya, imannya women is the women. Ingat? <tuk tangan> ya rasul shallallahu alaihi wasallam sedang di rumah umur Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. <tuk tangan> Kemudian datang istri Rasul yang lain, Rasul dengan bersama para sahabat, sahabatnya. Datang istri Rasul yang lain, Laila, kalau nggak salah, kasusnya Hafson juga, membawakan makanan kue-kue di wadahnya. Mampir nih, seorang istri membuatkan kue untuk suaminya. Uh, istri Rasul pun menyambutnya dan berkata terima kasih sudah. Rasul membawanya dan memberikannya kepada Aisyah, ya, Aisyah, ini dia membuatkan kue untuk kita. Diberikan kepada umul-umuminin Aisyah, diterimanya kemudian dia marah cemburu Dia marah dibanting Dibanting piringnya, di depan para tamu Lihat kecerdasannya yang luar biasa, kejeniusannya dan imannya yang tinggi Tapi ketika kasus begitu wanita adalah wanita Ngambeknya ngambek padahal kita mau berkata terhadap sarah misalnya kenapa kau cemburu kepada hajar kan toh kau yang memberikan budak wanitamu kepada suamimu kenapa sekarang kau cemburu bisa dong kita ngomong gitu tapi itu otak kita, itu mindset kita lelaki yang lurus jangan kau paksakan wanita lurus, patah kita bisa berkata kepada umul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha oke okay? Kita bisa berkata kepadanya, dia bagaimanapun adalah istrinya Rasul Harusnya kau enggak usah cemburu, kau adalah istri Rasul Masih bagus kau di diambil Rasul sebagai istrinya, mulia untukmu Enggak usah pakai cemburu-cemburu lagi dong, harusnya gitu Tapi itu pola fikir, kita lelaki yang lurus Wanita dipaksain lurus, enggak bisa patah Fatimah radhiyallahu anha, anak siapa? Anak Rasul, sallallahu Alaiwassal. Lihat kemuliaan Fatimah radhiyallahu anha. Oke? Okay? Lihat kemuliaannya dan nanti kita lihat kasus ketika dia sebagai wanita adalah wanita. Fatimah Harzaifah bin Al-Yamal radhiyallahu anhu suatu hari berkata, dia meriwayatkan قَلَتْ li أُمِّي أُمِّيكُ ibuku yang ibunya Huzaifah Ibnul Yaman berkata kepadaku مُنذُمَتَا ahduka بِالرَّسُولِ Rasul الله عليه وسلم sudah berapa lama kau tidak ketemu Rasul صلى الله عليه kata Huzaifah aku tidak bertemu dengan Rasul sejak demikian, demikian, demikian sudah lama tidak ketemu Rasul صلى Fatahna walad ni ummi, akhirnya ibuku pun memakanku, memakanku yani memarahiku luar biasa. Kenapa enggak sama Rasul? Gitu diomelin sama ibunya, dimarahin sama ibunya. Akhirnya aku pun berkata kepada ibuku, lihat, aku berkata kepada ibuku, insyaihi kalau kau mau, aku bisa solat maghrib bersama Rasul, saw alaihi kemudian aku bertemu dengannya summa ashalu kemudian aku meminta kepadanya liyastaghfira li agar dia memintakan ampun untukku dan juga untukmu wahai ibuku oke okay? akhirnya ibunya berkata iya pergilah huzaifah salat maghrib bersama rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata setelah salat maghrib rasul salat lagi terus dia salat sallallahu alaihi wasallam sampai isya Sampai Isha, akhirnya solat Isha lah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah solat Isha, infalat Rasul pun keluar Keluar masjid. Aku pun mengikutinya dari belakang. Di kegelapan malam, Rasul pun mendengar suaraku dan dia berbalik. Manhada, Huzayfa, siapa itu yang mengikutiku, Huzayfa? Naam bi abi ana antawa umi ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, ini aku Huzayf. Hudayfa. Kemudian Rasul pun berkata, lihat, luar biasanya. Rasul pun berkata, maha jatuh, gafar Allahulakawali ummi. Ada perlu apa Hudayfa? Semoga Allah mengampunimu dan ibumu, ajil. Hudayfa belum ngomong ni. Ente ngerti gak? Ngantuk sih, jadi nggak ngerti. Ngerti gak? Hudayfa belum mengatakan kepada Rasul, salam salam, tapi Rasul tahu maha hajatuk ada perlu apa wahai Hudzaifah ghafarallahu lak wa li semoga ibu Allah mengampuni ibu dan ibumu udah ini yang diinginkan Hudzaifah kan Rasul memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya dan ibunya kemudian Rasul pun bercerita hadza malakun ya Hudzaifah wahai Hudzaifah ini ada seorang malaikat eh kalau malaikat enggak seorang apa dong satu malaikat ya مَا نَزَلَتْ إِلَى الدُّنْيَا قَطُّ yang tidak pernah turun ke dunia sama sekali. Dilangi terus. Tidak pernah turun ke dunia sama sekali. ista'zana rabbahu لِيَزُورَنِي Dia meminta izin kepada Allah untuk menziarahiku. To visit me. Okay. لِيُبَشِرَنِي <tuh>. Untuk memberikanku kabar gembira. Kabar gembiranya adalah anna Fatimah bahwa saya Fatimah, Fatimah anak Rasul. Anna Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Bahwasanya Fatimah adalah permaisuri para wanita ahli surga. Ya. Lihat kemuliaan Fatimah radhiyallahu anha. Dan masih banyak manakib kemuliaan Fatimah radhiyallahu anha. Tapi lihat kasusnya dia sebagai wanita adalah wanita. Lihat Ketika ayahnya meninggal siapa? Rasul shallallahu alaihi wasallam meninggal. Dia datang kepada Abu Bakar meminta apa? Abu Bakar khalifah kan, oke? Okay? Dia meminta warisannya. Dia meminta waris, jatah warisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, Sambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Yakul aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nah numa ashirul la nuraf. Kita para nabi ini tidak waris mewarisi, mata rokna hasadakoh. Apa-apa yang kami tinggalkan itu menjadi sodakoh bagi kaum muslimin. Tak ada warisan untukmu, wahai Fatimah itu Fatimah marah kepada Abu Bakar Ya Allah sampai 6 bulan tidaklah dia memaafkannya kecuali pas sedikit lagi meninggal Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah Yuhajir dia menghajar menghajar Abu Bakar sampai hampir meninggal baru dimaafin karena apa? karena masalah waris ini karena masalah waris awas Perhatikan, awas. Ini kenapa? Jadi celah buat zindik Syiah, jadi celah buat zindik Syiah memanfaatkan kasus ini. Lihat hadisnya banyak, diantaranya yang diriwayatkan Ummul Muminin radhiyallahu anha, Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain meriwayatkan. Fatimah pun berkata kepada Abu Bakar, mita, apabila kau mati mania risuk, siapa yang mewarisimu? Abu Bakar berkata, Ahli wa di anak-anakku dan keluargaku tentunya. Kemudian Fatimah pun berkata, "Famelan-lanarisul Rasulullah." Terus, kenapa kita nggak dapat jatah waris dari Rasul, Shallallahu Alaiwasallam? Abu Bakar pun terus menenangkannya dan berkata, "Wahai Fatimah, aku dengar sendiri Rasul bilang, kita para nabi nggak boleh waris warisan. Yang kita tinggalkan adalah soda, sodako. Walakin, tapi aku." Aku ululala ma yaulu alaihi Rasulullah wa unfik ala may yunfiqu alaihi Rasulullah tapi aku akan menanggung hidup orang-orang yang ditanggung hidupnya oleh Rasul dan aku akan menafkahi orang-orang yang dulunya dinafkahi Rasul jangan takut aku tidak akan membiarkan kalian tapi emang tidak ada warisan untuk kalian marah dan dia menghajar Abu Bakar berbulan-bulan Abu Bakar pun datang kepada Ali radhiyallahu anhu Ali siapa suaminya Ali bin Abi Thalib membujuk Ali supaya membujuk Fatimah radhiyallahu anha agar mema memaafkannya kita lelaki sama lelaki ngerti tapi harim mau dikate apa dong harim harim ya khai. women is a women kalaupun anak rasul shallallahu alaihi wasallam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan takliq komen-komen yang ajib untuk kasus ini oke okay? alaikum ibn Kathir adalah apa, lihat komennya ibn Kathir terhadap kasus ini Fatimah bintun min banati adam Fatimah hanyalah seorang putri, diantara putri-putrinya adam alaihi salam, udah mau diapain harim Iya kan, ya'tari hama ya'tarihil banat dia marah dan ngambek oleh hal-hal yang membuat marah dan ngambek Hal-hal yang membuat marah dan ngambek wanita, udah wajar mau diapain Tidaklah kita mencela Fatimah karena marahnya Sebagaimana kita juga tidak mencela Abu Bakar karena tidak memberikan wa warisnya Kenapa Abu Bakar begitu berpegang teguh kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau diapain dong Terus Abu Bakar menuntutnya dan membujuknya agar meridhoi dan memaafkannya. Akhirnya sebelum meninggal di riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, sebelum meninggal pun akhirnya Fatimah memaafkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata demi Allah, rida kalian ahlul bait lebih aku cari daripada rida keluargaku sendiri. Tapi bagaimanapun Rasul memang berkata demikian, aku enggak mau. Ya kan? Aku tak mau melanggar satu pun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk mencari rido seorang pun diantara makhluk-makhluk Allah Nggak Lihat, oke okay. dari kasus ini Betapa mulianya Fatimah tadi Dia permaisuri wanita ahli syurga Dan kemudian banyak manakib dan fado'il Kemuliaan umulmu, uh, kemuliaan Fatimah radhiyallahu anha. Tapi ketika jadi seorang wanita Dia adalah wanita Padahal kita bisa bilang Enggak boleh gitu dong itu kan Rasul yang nyuruh nggak harusnya kau nggak usah menuntut lagi kita aturan ngomong gitu gak kan? Iya kan itu kita lelaki yang lurus jangan kau paksakan wanita untuk lurus patah <tuh> ajibiyaki kita baca hadis asar tayyib okay? oke kita dapat memahami psikologi wanita dengan baik Cuh. Maka ikhwani wa akhwati rahimakum wa ikhwani rahimakumullah akhwati nanti Oke, okay, tadi kan sudah ya, yang akhwat Kekurangan yang ada pada istri kita, kesalahan yang berulang-ulang terus, berulang-ulang Itu kesempurnaannya Manja-manjanya, ngambek-ngambeknya, oke okay? Lemah-lembutnya, itu sempurnanya wanita demikian Sempurnanya dengan bengkok maknanya tidaklah segala hal harus sempurna dengan lurus Iya gak? Tidaklah semua hal harus sempurna dengan lu, lurus Siapa bilang? Sebagaimana adil tidaklah selalu sama rata Iya gak? Adil, coba kita lihat proporsionalitas dalam memahami Islam Bambu, 10 meter Oke? Okay? supaya adil dibagi 2 berapa-berapa? 5? 5 okay. Sekarang bambu 10 meter berdiri supaya adil dibagi 2 berapa-berapa? 5-5 tidak adil yang bawah keinjek yang bawah menanggung beban yang atas kasih dia lebih 6 yang atas nggak menanggung beban, kasih 4 itu adil Proporsionalitas itu hikmah Oke okay? Demikian memahami Islam Begitupun sempurna Sempurna adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dan rasul-nya Kesempurnaan tidak selalu pada Kelurusan sesuatu Enggak Kalau sempurnanya bengkok, bengkoklah dia Itu baru sempurna maknanya kalau lurus Dia enggak sempurna Wanita dengan segala sifatnya Cerobohnya Oke okay? Manja-manjanya, marahnya, ngambek-ngambeknya, ini sempurnanya udah. Demikian indahnya wanita. Marahnya seorang wanita. Kalau nggak manja, nggak manja lagi dia. Oke, okay? nggak ceroboh, teliti. Nggak minta duit sama suaminya, dia punya fulus sendiri. Kita kayak kawin sama lelaki, bro. Kayak homo. Hilang sifat wanitanya. Iya enggak? kayak hombre kita dia jadi wanita ketika memiliki sifat-sifat wanita itu tidaklah selala, segala sesuatu selalu sempurna dengan lu dengan kail kail hook yang digunakan untuk mancing oke okay? bengkok kan kalau lurus gimana dia tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ah, itu wanita. Sempurnanya dengan bengkok. Kalau lurus, dia udah enggak wanita lagi. Udah enggak indah lagi, dan kita pun hilang rasa cinta kita pada mereka. Ajib. Oke. Okay. Demikianlah saling memahami antara suami memahami istri, istri memahami suami eh, Suami memahami istri bahwa jangan kita paksakan mereka untuk lurus mengikuti ide-ide kita Kenapa kita hanya akan mematahkan mereka Sebagaimana kita pun jangan membiarkan dia bengkok semakin bengkok Jangan memanjakannya dan selalu menuruti segala permintaannya Jangan juga Kenapa kau membuatnya bengkok semakin bengkok bahkan patah ke dalam Patah ke dalam karena apa? karena kau selalu membanjakannya dan memberikannya dan segala hal yang dia inginkan dan tidak mendidiknya dengan ketegasan ada pada saatnya seorang lelaki memarahi istrinya menghajar istrinya atau bahkan memukul istrinya untuk mendidiknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bagi kaum lelaki untuk menghadapi kekurangan ajaran atau perlawanan istrinya fa'idhu hunna nasihati mereka wahjuruhunna fil maudhoji, pisahkan ranjang mereka kalau nggak nurut juga masih juga bandel, fadribuhunna, pukul tuh ada pendidikan itu di dalam islam tapi tentunya dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas jangan buat memar atau luka juga jangan di muka oke, okay? masih nggak bisa juga lepaskan dengan baik, kenapa? kau memintanya dengan baik-baik, kau pun melepaskannya dengan baik-baik Ya. Dan bagi kaum wanita percayalah, kunci keselamatan kalian di dunia dan di akhirat ada pada suami kalian. Betul. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda diriwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin Muaz radhiyallahu anhu. Ridha ar-rab fi ridhal walid wa sakhat ar-rab fi sakhat al-walid. Al keriduan Allah terdapat pada keriduan orang tua. Okay? Dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan kedua orang tua. Ini bagi wanita sebelum menikah, sebelum menikah. Setelah mereka menikah, riba dan murkanya Allah ada pada tangan suamimu. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyumama'atin matat wa anha radin dakhalatil jannah." Wanita manapun yang meninggal dan suaminya ridha kepadanya, enggak menyimpan dendam marah kepada dia. enggak rebot dengan pelayanannya maka wanita demikian masuk surga ya begitu Allah mudahkan kunci surga untuk kaum wanita sebagaimana di hadis Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu ayyuma e, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at Kilalah adzulil jannah min ayi abwah bil jannah Seorang wanita apabila dia sempurnakan solatnya yang lima waktu, kemudian dia sempurnakan puasanya yang satu bulan Ramadan Okey. Kemudian dia jaga harga dirinya dengan baik setelah itu dia taati suaminya empat hal ini doang maka dikatakan kepada wanita yang demikian yang memenuhi empat hal ini aja masuklah kau ke dalam surga dari pintu surga manapun kau kehendaki masuklah kau ke dalam surga ajib nggak pakai cerita jihad nggak pakai cerita mesti mengorbankan jiwa dan raga. Nggak pakai cerita di papri, <girly> ya, diperintahkan bagaimana apa mencari nafkah dan lain-lain. Nggak, nggak, nggak, kau cuma itu, sempurnakan sholatmu, sempurnakan puasamu, jaga kehormatanmu. Jangan keluar kecuali dengan mahrum, jangan safar kecuali dengan mahrum, jangan berikhtilat dengan yang makro. Oke? Okay? Jaga harta suamimu dan anak-anaknya di rumah. Kemudian kau taati suamimu. Setelah itu semua dikatakan bagi wanita yang demikian, masuklah kau ke dalam surga, dari pintu surga manapun kau mau, masuklah kau ke dalam surga. Ya, Ajib. Ya, yeah. lihat betapa agungnya kaum lelaki untuk kalian, dan bahwa lelaki adalah kunci surga kalian. Lihat, perhatikan. Sujud kepada makhluk, di syariat kita haram. Enggak boleh. Oke? Okay? Syariat terdahulu boleh. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf, iya kan? Saudara-saudara Yakub dulu sujud kepada Yakub. Dulu sujud sama makhluk boleh sama manusia. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada selain Allah kufur. Muaz bin Jabal datang dari Syam tahu-tahu sujud sama Rasul Rasul bilang jangan ya Muaz, ada apa? Aku melihat di Syam mereka sujud kepada nabi-nabi mereka, kepada pendeta-pendeta mereka dan lain-lain dan aku mengira bahawa kau lebih berhak untuk kita sujudin ya Rasul Kata Rasul tidak boleh, sujud hanya boleh untuk Allah Semulia apapun Rasul SAW, sujud sama Rasul boleh tidak? Tidak boleh, sujud sama kedua orang tua boleh tidak? Tidak boleh Allah berfirman ati Allah wa ati Rasul taati Allah dan taati Rasul tapi sujud sama Rasul tidak boleh Keriduan Allah terletak di keriduan ke kedua orang tua Lihat betapa mulia orang tua, tapi sujud sama orang tua boleh tidak? Haram, tidak boleh Allah perintahkan kita untuk taat kepada pemimpin Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri Minkum. Boleh tidak kita sujud sama Raja? Tidak boleh tetap, karena apa? Sujud kepada selain Allah haram tapi, bagi para wanita kepada suaminya Rasulullah SAW berkata Law amartu ahadan anyasjuda li syai'in la amartul mar'ah liantasjuda li zawjiha li'idhami haqihim alaihinna Andai saja boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada sesuatu Misaya, aku perintahkan apa? Apakah anak kepada orang tuanya? Tidak Apakah umat kepada nabinya tidak apakah rakyat kepada pemimpinnya tidak tapi aku perintahkan wanita sujud kepada para suaminya karena besarnya hak mereka atas istri-istrinya lihat Hadis ini apabila dia menunjukkan wa Indahlah Sayyidina Mayadulloh maka hadis ini menunjukkan betapa lebih besarnya hak suami atas istrinya daripada orang tua atas anaknya eh? lebih besarnya hak suami atas istrinya daripada pemimpin atas rakyat ajih anak mengatakan demikian demi Allah bukan karena Allah takdirkan kita menjadi seorang lelaki la tapi karena ini hak yang dengan ini Allah menjalankan sunnahnya di atas alam semesta berantakannya umat islam sekarang adalah dikarenakan para kaum wanita mengambil sifat-sifat kerjaan dan lain-lain yang harusnya dimiliki lelaki dan para kaum lelaki mengambil kerjaan-kerjaan kaum wanita Di mana seorang lelaki <tul> <filming> terbalik di dunia sekarang akhirnya hancurlah umat islam Dulu anak-anak umat Islam, ulama-ulama umat Islam, karya-karya tangan mereka, karya tangan mereka, <tuh> apabila dikumpulkan tidak dapat menyaingi karya-karya panitia sekarang, yakni sekelompok orang. Kalau mereka membuat penelitian, hasil banyaknya tidak dapat menandingi karya yang dibuat oleh satu orang di antara mereka. Lihat. Karya umat Islam terdahulu buku-bukunya apabila dikumpulkan dari zaman dulu yang terbakar di Andalus dilemparin ke sungai di Abbasiyah dan lain-lain, oke? Okay? Apabila masih ada dikumpulkan buku-buku ulama kaum Muslimin dengan buku-buku ulama sekarang semuanya disatukan kemudian disusun, mudi akitab, jamba kitab, ditaruh satu kitab di samping satu kitab, disusun semuanya. Lagat al al buku-buku umat Islam akan menutupi daratan muka bumi. Kenapa sampai begitu dulu umat islam Kenapa demikian Ibunya yang mendidiknya di rumah Yang mendidiknya bukan sekolahan, bukan ustadz di SD Ustadz di SMP, bukan, tapi siapa? Ibunya They were on their places Mereka berada pada tempat mereka yang sebenarnya Mereka berada pada barisan mereka yang sebenarnya Ketika umat Islam meninggalkan barisannya Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Wanita keluar dari rumahnya Si lelaki malah di dalam rumahnya <laughs> Maka tebaliklah perahu dan bahtera umat ini Kau tentang sunatullah Kau rasakan rasanya Ikhwani wa yang kami sampaikan adalah bentuk cinta kami kepada sesama kaum muslimin. Mari, kalaupun tidak bisa kita 100% melakukan sekarang, tapi niatkan dari sekarang. Biar Allah tahu bahwa kita meniatkan untuk melakukan perubahan. Biar Allah tahu. Niatkan sejak sekarang dan kemudian minta kekuatan dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berada di jalannya yang tepat penyampaian materi pada kesempatan kali ini cukup sekian. Kita lihat udah pada muak, ngantuk. Apabila dari materi tadi atau di luar hal itu, ada yang mau ditanyakan, kurang difahami, Tafadol, silahkan. Siapa? Ya, ada yang mau ditanyakan, Sofatil, Sofatil, Sofatul, Sofatul sia. bagaimana ini dan kan adat perkahwinan. Ya. Bagaimana kita mahu jelaskan kepada sendiri? kepada suami sampai supaya si isteri mudah menerima Kita <laughs> bukan adat, bukan adat. juga enggak apa-apa. Jadi yang kedua aja. Okey, kita sudah kita mengamalkan poligami. Bagaimana mau mengharmonikan? satu berlaku ini satu kita mengharmonikan agar Ya. Yeah. Satu tadi Atau ataupun keempatnya. Ya. Yeah. Tidak merantakkan tidak. Tayib, tayib, tayib. Barakallah fiik. Al yang pertama, yang Allah, tidaklah seseorang menerima syariat kecuali kita tegaskan dia dari dasar manhaj, dari dasar tauhid, dasar akidah. Okay? Lihat kasus ini. Yang ana fahami ya. Syariat Islam tidaklah datang langsung mengharamkan Homer dulu. Homer tauke, minuman keras. Ini begitu membudaya di bangsa Arab, minuman keras. Tidak syariat Islam turun 13 tahun di Mekah nih masih belum turun syariat Homer, masih halal Homer maknanya begitu. Kemudian di Madinah, empat tahun awal masih halal Homer dalam artian kaum muslimin masih mabok. Bahkan banyak hadis yang menceritakan ini, Hamzah bin Abdul Muthalib dan lain-lain Kenapa tidak langsung diharamkan, karena apa? Kaum muslimin belum punya dulu pondasi akidah yang baik Akhirnya ditekankan dulu di akidah, Taat kepada Allah, taat kepada rasul-nya ancaman-ancaman Allah Bagi orang-orang yang menentang syariatnya dan lain-lain Ini dulu yang kuat Udah kuat sebelah sininya, semakin yakin mereka dengan neraka Semakin yakin mereka dengan surga yang akan mereka inginkan, yang mereka inginkan semakin yakin baru disuruh tinggalkan Homer begitu mudah mereka meninggalkannya. Kenapa? Udah kuat akidahnya. Poligami kita, kaum yang lahir, tumbuh besar, bukan di lingkungan yang berakidah dan tauhid, baik bahkan akidah kita mindset lifestyle lebih cenderung mengikuti mindset, mindset dan lifestyle yang datang dari kafir. Di mana? Di mana? Seorang wanita yang demikian-demikian demikian diajarkan kafir, oke? Okay. Seorang wanita sepantas yang demikian-demikian demikian yang berbeda dengan ajaran kaum muslimin. Belum lagi tentang akidah tauhid, sudahkah mereka mengenal dan meyakini benar-benar syurga Allah? Kemudian setelah udah mah kuat, fondasinya demikian gak kuat Kemudian ditimpa syariat poligami, bam, roboh, Ngasih ya Bukan Ana mau ngajak mundur lagi, ayo udah kita haramkan poligami Enggak, poligami adalah syariat yang Allah syariatkan Bagaimanapun Dan yang kami nasihatkan kepada wanita kami faham Sakitnya hati adalah fitrah kalian Sakit hati kalian terhadap poligami adalah fitrah kalian Namun ketahuilah bahwa dengan itu Allah mengujimu Dengan itu Allah mengujimu Dan dengan menentangnya atau mengutuknya Maka kau menentang dan mengutuk salah satu bentuk syariat Allah Itu kufur Yang seseorang harus bertaubat darinya maka bersabarlah Semarah apapun, sesakit apapun hatimu Maka ke bagaimanapun kehidupan di dunia ini tidak lama Ada kehidupan yang lebih abadi nanti setelah kehidupan yang ini Yang apabila kau sabar menghadapi takdirmu Menerima takdirmu dengan baik sebagai wanita Yang dipoligami kesabaranmu ini akan menghapuskan dosa-dosamu yang berlalu Memberikan kepadamu tiket-tiket VIP langsung masuk surga. Kenapa? Sabarmu menerima takdirmu dipoligami oleh suamimu Menghapuskan dosa-dosamu yang berlalu Jangan lupakan hal itu Jadikan ini, jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang merugikanmu Tapi jadikan ini sebagai sesuatu yang Sebagai kesempatan emas bagimu menghapuskan dosa-dosamu yang berlalu Ini bagi kaum wanita kami pesankan bagi kaum lelaki, awas Permasalahan poligami bukan permasalahan berani atau enggak Cuman kobil tuh hah siapa yang enggak berani Tapi permasalahan poligami, permasalahan leadership Sudah cukup kuatkah jiwa kepemimpinan yang ada di dalam hatimu Sehingga kau mengambil langkah untuk poligami ah menurunnya jumlah praktek poligami di dalam umat ini seiring dengan menurunnya sifat leadership yang ada di umat ini dimana umat islam tidak ada lagi yang memiliki jiwa yang kuat untuk memimpin luar biasa, dikarenakan apa? seorang lelaki dengan wanita terbanyak adalah terbaik dari umat ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas tazawwaju fa inna khairu hadhihi al umah aksaruha nisa'an Menikahlah kalian dikarenakan umat terbaik di dalam umat ini Seseorang terbaik di dalam umat ini adalah yang istrinya paling banyak Tuh kata Ibnu Abbas Kenapa wanita satu begitu misteriusnya tadi kita bahas Iya gak? Misterius nih wanita susah difahami dan lain. Ini satu, bagaimana menyikapi dua, tiga, empat Belum lagi tambah budak-budak kalau ada budak Seseorang bisa adil Menghadapi ini semua Maka seseorang yang bisa ngontrol dan memimpin istri-istrinya dengan baik Maka permasalahan umat seperti apapun dia bisa beresin Dia punya jiwa leadership yang baik Karena apa? Dia bisa ngatur empat istrinya Apa kau siap? Kalau kau masih kemudian pusing Merenungkan apa? Istri pertama mau ngambek, istri kedua mau ngambek You're not that ready man Kau tak sekuat itu, kau tak sesiap itu. You're not that strong, you're not that good. Seorang leadership leader yang kuat, tidaklah dia pusing menghadapi ngambek-ngambek ini santai. Nggak kepikiran, itu leader, kuat. Nggak akhirnya karena dia punya dua istri, kerjaannya di dalam umat berantakan, kemudian di kantornya berantakan. Kenapa? Pusing mikirin dua ini, udah satu aja kalau gitu. Maka yang kami nasihatkan kepada wanita bersabar, kenapa itu tiket kalian untuk masuk surga? Sebagaimana kami nasihatkan kepada lelaki, santai, jangan bawa pusing istri yang berantem. Santai, kenapa di situ diuji jiwa kepemimpinanmu? Apakah rusak tanggung jawabmu di lapangan hanya karena pusingmu mengurusi dua istrimu? Bawa santai, atur bagaimanapun, Allah berfirman. Ar-rijalu Kaum lelaki lebih berkuasa daripada wanita Kenapa Allah berikan kuasa kepada kaum lelaki atas wanita Karena pada hakikatnya Allah berikan kemampuan lelaki Kepada lelaki untuk menguasai wanita Ketika seorang lelaki gak bisa lagi dia menguasai dan mensiasati wanitanya Maka dia tidak menggunakan skill yang Allah udah kasih kepada dia dia nggak, uh, uh, dia, dia, dia salah uh, dalam mengeksploitasi skill yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya dia nggak bisa mengendalikan wanitanya. Karena apa? Karena Allah udah berjanji bahwa lelaki ini lebih berkuasa dari wanita. Maknanya harusnya kita bisa menguasai wanita kita. Cuman kenapa sekarang kita nggak bisa menguasai? Karena kita tidak menggunakan skill yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Harusnya engkau bisa. Minta petunjuk kepada Allah, bangun di malam hari Minta petunjuk apa yang harus dilakukan, satu sisi Minta kesabaran dalam menghadapi, begitu ya. Dan benar, umat kita sekarang, kita yang mengenal sunnah dan mencintai sunnah Harus lebih mensyiarkan sunnah, bukan? Iya Siapa lagi yang mensyiarkan sunnah poligami Kalau bukan kita yang mencintai sunnah Wanita-wanita yang katanya udah sunnah, udah tauhid. Kalau bukan kar kalian yang mensyiarkan, bahwa ini adalah syariat Allah, siapa lagi? Mau nunggu Ahlu bidah yang mensyiarkan itu. Kita kalah dong. Kita Ahlu Sunnah. Kita yang punya bendera itu, kita yang punya panji itu, harusnya kita yang mengambil gelar itu. Menyebarkan dan mensyiarkan amalan tersebut. Iya, Kak, kalau mampu, aneh sih, Bang, nanti dulu aja. Iya ini, kan? ini pesan kami. Buat wanita dan buat laki dalam menyikapi poligami, lihat dulu. ini bukan hanya masalah keberanian. Ini masalah pertimbangan yang panjang, maslahat, malborot dan lain-lain. Ya? pertanyaan lain? Ya? ya. Dia Ya. Suami mengizinkan Ya. istri yeah. Suami mengizinkan istri keluar rumah. Sebenarnya tidak rida. Ya tapi mendapat izin, oke, okay. kalau si istri tahu bahwa suami itu sebenarnya nggak ridho, maka lebih utama untuk dia untuk mengikuti perintah suaminya sebenarnya, oke, okay. lebih utama untuk dia mengikuti perintah suaminya, kalau sekali-kali waktu maka kita akan salahkan suaminya suruh siapa kau tak tegas, kalau kau tak ridho kenapa kau izinkan, sekali-sekali waktu tapi kalau sering demikian, nih istri tahu suaminya nggak mau, nggak ngasih. Oke, okay? tapi dia selalu saja keluar-keluar-keluar kita salahkan istrinya. Kalau sekali-sekali waktu kita salahkan suaminya, salahkan suami yang tidak bisa mengatakan dengan tegas, jangan nggak boleh, kau di rumah. <laughs> Kondisional ya, akhi. kalau ke masjid, kalau ke masjid, minta izinnya ke masjid, menuntut ilmu. Oke, okay? maka itu kau ridho, tidak ridho, kau tak memiliki hak untuk melarang istri-istrimu. Contoh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ima Allah. Jangan kau larang para hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah. Tuh makanya kalau dia mau pergi ke masjid, Umar ketika istrinya mau pergi ke masjid Umar berkata, kau tahu apa yang aku inginkan Aku tak mau melarangmu karena Rasul membiarkanmu Tapi sesungguhnya kau tahu apa yang aku inginkan Maka lebih utama mengikuti ridho suami sebenarnya Oke okay? Tapi suami pun terikat peraturan dari Allah bahwa tidak boleh melarang istrinya kalau perginya mau ke masjid Oke okay? Tapi kalau perginya ke tempat lain yang bukan kewajiban nih wanita sifatnya, maka ketika dia mengizinkan suaminya mengizinkan pada Hungary, dia udah salah. Suaminya yang salah, dia nggak bisa dengan tegas mengatakan jangan. Suaminya yang salah kalau gitu, nggak berani dia sama istri ngelarang. Itu suaminya yang salah, yang yang yang kurang tegas suaminya. Padahal itu, wanita bengkok, nggak diizinin aja bisa jadi dia keluar. Apalagi lidahmu mengizinkan, kalaupun hatimu tidak Wow, udah keluar bener itu mah Jangan salahin wanita, wanita emang bengkok dari dulunya ya kan? Salahkan dirimu yang tak berani lidahmu mengatakan apa yang ada di dalam hatimu Sebagai lelaki Oke okay, bos Zen, Toyin, Raya ya, Kalau saya Kebanyakan soal sebab problem ekonomi kerajaan ini semakin banyak. Sebab itu soalnya, soalnya adalah, istri kita tidak mendapat izin, tapi sebab masalah ekonomi kerana tersekat, malah istri Ya, barang. Ya, itu nanti kondisional. Oke, okay. yang kita sampaikan konsep tadi, konsep idealnya, idealnya demikian. Tapi nanti, dalam praktek sehari-harinya, maka kita melihat wakil, yakni kondisi yang benar-benar terjadi seperti apa. Ini bisa jadi hukum terhadap seseorang berbeda terhadap yang lain. Oke. Okay. Contoh, fahami hal ini nih. Hukum adalah sesuatu yang menggantung di langit. Tapi kalau udah turun ke bumi, ini fatwa ke ardul wake, ke ranah praktis, oke? Okay? Ini perlu fatwa, perlu pengetahuan tentang bagaimana kondisi yang terjadi, kemudian usul fiqih, kua fiqhiyah dan lain-lain. Contoh, contoh. Hal-hal yang memabukkan haram nggak? Haram kan? Homer, maka dikiaskan kepada hal yang lain. Homer, kokin, morfin, haram nggak? Haram. Ini hukum haram, hukum yang menggantung di langit. Oke? Okay? Seseorang bertanya, Ustadz, "Ana mau minum atau mau morfin supaya buat santai aja buat enak-enak?" Maka kita bilang haram. Turunnya haram. Tapi seseorang bilang, "Ustadz, Ana mau amputasi, mau potong tangan." Atau Ana mau operasi usus buntu. Bolehkah pakai hal-hal yang memabukan ini? Nah turunnya beda gak? Tuh lihat, pahami hal ini. Saya, so, riba haram. Haram riba. Berarti berubah malah dengan bank-bank riba juga haram kan? Okay. Usaha mau mau bekerja sama dengan bank-bank itu, bank itu, padahal dia bekerjanya dengan cara konvensional yang ribawi dan lain-lain, maka kita bilang haram riba. Tapi dia bilang, Ustadz, uang Anda sekian banyaknya mau ditaruh di mana, mau diamankan di mana, mau dicelengan, celengan huh? Susah naruhnya mengamankannya. Bolehkah kita menggunakan jasa bank yang di situ berjalan riba? Maka pada saat itu turunnya beda hukumnya. Boleh, iya ga? Demikian hukum di dalam Islam Idealnya seperti yang kita sampaikan tadi Tapi kasus pribadi masing-masing Turunnya ke ranah praktis sehari-hari Ini beda-beda Bagi beberapa individu mungkin bisa kita berikan keringanan Sebagaimana kepada individu lain kita katakan jangan Itu bukan masalah ekonomi Tapi kau yang tak bisa mensyukuri Dan merasa cukup atas apa yang ada Itu kau yang pengen lebih-lebih-lebih nah, Bisa tapi ini pertanyaannya panjang, pembahasannya panjang. Ya Pak, ya, dapat difahami. Coba lihat, minta petunjuk kepada Allah ya, Rabbi tunjukkan yang terbaik untukku dan keluargaku. Minta petunjuk kepada Allah, kenapa? Allah yang Maha Tahu kondisi Iya, ah. ya, ya, ya, ah. fatwa namanya di Indonesia baru-baru ini isu yang panas berkenaan vape. Vape? Ya, vape. Jadi, okay. kalau kalau dikatakan hukum asalnya haram, kemudian ada orang yang hisap vape kerana enjoy atau mau ataupun kau boleh dada, ataupun mahu boleh on Tapi ada orang yang mahu hisap vape semata-mata sebagai untuk berhenti dengan dia yang baik dan mengurangkan dia mengurangi sapi satu-satu hari makin diperangkan satu-satu orang, orang untuk menjoin ataupun satu orang untuk stop daripada apakah ini terdapat yang berbeza Allah Allah, anak gak tahu, anak gak bisa jawab pertanyaan lain kita kita cukupkan sekian Ya? buang air oh bikin kopi nah. oh she review Alasannya ah saya Oh durhaka durhaka suruh buat kopi dia nggak mau kurang aja kawin lagi itu suruh buat kopi nggak mau kurang aja Kecuali, aduh maaf lagi ini anak habis lagi pengen dicai cebokin apa, oke okay, oke okay. Tapi nggak mau, gue gak takut sama lo, gue gak mau ngelayanin lo, itu kurang ajar Lepas, lepas Kau mau sabar mendidiknya, didik, sabar tapi Tapi kau tak sabar, mau cari yang ngelayanin yang benar, lepas buruan Cari yang lain kurang ajar itu Anak rasa wanita muslimah yang baik Kalaupun masih banyak kekurangan pada dirinya, sebelah situ mah dia tahu, insya Allah that side, dia tahu kewajibannya, dia harus melayani suaminya bagaimana. Ini coba bikinin kopi, nggak mau? Kurang ajar. Ya? Kalaupun lagi marah, oke. Okay? Kalaupun lagi keadaan mah marah. Bikinin, bikinin abang kopi dong, dek. Bikin aja sendiri, sono. Wow kalau gitu aku abisin duitku sendiri <laughs> Astagfirullah Ya terus pertanyaan lain, ya silakan. Perlu minta Enggak, boleh Syarat yang tidak disebutkan di dalam kitabullah dan tidak juga ada dalam sunnah rasulnya maka syarat yang batil Enggak perlu kawin lagi. nah uh. Nah, ini memahami hak dan tanggung jawab tadi. Adakah hak istri untuk melarang suami keluar? Tidak. Enggak ada, enggak boleh. Tapi suami punya hak untuk melarang istri keluar loh Lebih jauh lagi, suami punya hak periksa handphone istri. Sini handphone, punya hak, punya. Tapi suami, eh, istri nggak boleh periksa handphone suami, nggak punya hak. Terserah dia. Kita mencari ridho Allah bukan ridho orang Orientalis. Kau mau bicara syariat, nih syariat yang aku sampaikan. Mau ikutin orientalis apa syariat terserah urusan ente, ini syariat. Oke, okay? suami berhak periksa dompet istri, berhak, tapi istri nggak punya hak untuk buka dompet suami nggak boleh. Kecuali dalam kondisi tertentu nanti kayak misalnya kasus ya, suaminya pelit, nggak mau ngasih, maka pada saat itu rasul berkata ambil dari uangnya sebatas kebutuhanmu. Oh, sebatas kebutuhanmu. Oke. Okay? Nggak boleh bablas. Hah? Apa katanya? Nggak oh, boleh. Itu bukan kebutuhan. Itu nafsu. Oke. Okay. Oke okay, kita cukupkan sekian ya, bermalam. terima kasih bapak ibu perhatian ya Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita lagi bertemu di beberapa hari ke depan Aku lupa ulihala wa astagfirullah li walakum subhanaka rabbana wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatubilai Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh